Emas bearish, waspadai fase tekanan. Bias harian pergerakan emas USD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga emas USD sedang tertekan dengan berada di area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga emas US diterus bergerak ke atas dan menembus level 1950.15 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1959.12. Sekian analisa forex untuk tanggal 22 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081.